Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya masih diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini Minggu 26 September 2021 kita dapat hadir pada upacara wisuda online gelombang tiga Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 hadirin yang kami hormati pendidikan menjadi kunci sumber daya manusia yang unggul karena hadirkan aspek inovasi, networking, dan teknologi Universitas Negeri Surabaya sebagai kampus yang menjadi garis terdepan dalam mengembangkan teknologi pendidikan hari ini dengan bangga akan mewisuda sebanyak 1.080 wisudawan lulusan dari program doktor, magister, sarjana, dan diploma. Penyelenggaraan acara ini telah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan hand sanitizer untuk menghindari pembentukan baru kluster COVID-19. Berapa terbuka? Buka Senat Universitas Negeri Surabaya dalam rangka upacara wisuda online gelombang tiga Universitas Negeri Surabaya dengan tema menjadikan lulusan Universitas Negeri Surabaya yang unggul, berdaya saing, dan adaptif di era disrupsi teknologi dimulai. Prosesi Senat Universitas Negeri Surabaya memasuki ruang upacara hadirin dimohon mengambil sikap prosesi senat Universitas Inggris Surabaya memasuki tuang upacara lagu kebangsaan Indonesia Raya Bersama Mars Universitas Negeri Surabaya. mengheningkan cipta dipimpin oleh ketua senat mari kita mengenakan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita terutama pahlawan pendidikan mengheningkan cipta mulai <Slihat> dirin disilakan. Diri. Pembukaan rapat. Rapat terbuka Senat Universitas Tejo Surabaya dibuka Ketua Senat Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat Terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya dengan acara wisuda online gelombang ketiga, ahli media, sarjana, master dan dokter secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapako rektor Yang terhormat Profesor Dr. Dorensen Mkes disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat untuk kita semua Yang saya hormati Dan saya melihatkan Dewan Pembina Di Surabaya dan Pengawas Universitas Negeri Surabaya, Mitra Kerjasama Universitas Negeri Surabaya, Ketua Sekretaris Anggota Senat Universitas Negeri Surabaya, dan para terbesar pimpinan selingkuh Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya, para wisudawan, beserta keluarga yang mendampingi para undangan yang berbahagia dengan penuh rasa syukur dan bangga saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan baik program doktor, magister, sarjana, diploma periode sudah gelombang 3 universitas negeri surabaya tahun akademik 2021 hari ini merupakan momen penting dalam kehidupan saudara selama menjalani pendidikan di Kawah Candra di Muka krisis negeri Surabaya pada akhirnya selama menjalani berbagai proses yang tidak mudah dalam situasi pandemi COVID 19 perlu adaptasi perlu kesabaran dan keteguhan serta dukungan moral dan doa dari segenap keluarga dan kerabat yang pada akhirnya saudara mampu menyelesaikan dengan baik. Oleh itu sudah selayaknya kita merayakan momen ini sebagai kebahagiaan bersama. Memang gelar akademik bukan segalanya, tetapi dengan gelar akademik yang saudara raih, membuat saudara mampu melakukan segalanya untuk meraih kesuksesan ke depan. Dengan kompetensi yang saudara miliki, peluang menjadi terbuka untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir, tetapi jalan dengan bertambahnya kompetensi itu, ada tanggung jawab yang saudara emban untuk turut serta berperan dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat bahasa negara Indonesia yang kita cintai. Para wisudawan yang saya banggakan hadir dan saya hormati, Hari ini, dunia mengalami perubahan yang cepat, dunia sedang mencari bentuk barunya. Suatu ketidakpastian luar biasa. Teknologi, informasi, dan komunikasi mendisrupsi segala bidang kehidupan, membuat semua aktivitas harus beradaptasi dengan tatanan baru berbasis digital. Oleh karena itu, lulusan UNESA mau tidak mau harus bersiap memasuki dunia kerja dalam tantangan baru. Kondisi tersebut sejalan dengan tema wisita kali ini, yaitu menjadikan lulusan UNESA yang unggul berdaya saing dan adaptif di era disrupsi teknologi. Era disrupsi adalah eranya peningkatan efisiensi, produktivitas, berjejaring, dan daya saing. Penguasaan teknologi memungkinkan kita untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan menghasilkan kinerja lebih baik. Namun, di sisi lain, era disrupsi mengakibatkan persaingan semakin ketat dan mendorong setiap orang harus kreatif dan inovatif. Kita memasuki sebuah area tanpa batas, di mana setiap orang dipersilakan. Berpikir di luar kebiasaan untuk menghasilkan sesuatu mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Dalam perspektif lain, era disrupsi ibarat terbukanya kembali di kompetisi. Sebuah era yang menjanjikan peluang besar, memenangkan persaingan yang selama ini sulit diraih kehadiran pemain-pemain besar. Kuantitas bukanlah segala galanya. Kita melihat banyak perusahaan rintisan baru berbasis digital mampu tampil bertarung dengan nama-nama besar yang selama ini menjadi jawara. Oleh karena itu, dalam momen wisuda kali ini, Universitas negeri Surabaya mengharapkan misalnya bersiap menghadapi perubahan. Era ini tak hanya mensyaratkan lulusan yang pintar, menguasai teori, lebih dari itu Lulusan UNESA harus memiliki kemampuan adaptasi, kegigihan, dan kemauan untuk terus belajar agar mampu mengikuti perubahan yang berlangsung sangat cepat. Para wisudawan yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati. Lulusan pada masa pandemi 19 mempunyai tantangan tersendiri. Jangan berkecil hati dengan bekal yang diperoleh selama menempuh pendidikan, saya yakin kalian bisa sukses di semua bidang. Jangan lelah berusaha, tetap gigih, dan harus optimistis. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia ini izinkan saya berbagi pandangan tentang Grit, sebuah konsep yang dapat membantu mempersiapkan diri meraih sukses setelah lulus. Konsep ini sangat relevan untuk diangkat di masa pandemi. Covid-19, faktor umum kesiapan kerja mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi adalah kompetensi karir sosial dan strategis. Ketiga faktor kesiapan kerja tersebut perlu dihitung konsep grid atau kegigihan. Grid atau kegigihan merupakan suatu sikap manusia untuk tidak mudah menyerah. Atau memiliki daya juang yang tinggi untuk bertahan hidup. Terutama bagi mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi, WID menjadikan individu dengan konsistensi minat yang tidak mudah. Dalam setiap waktu, apapun tantangan atau hambatan yang dihadapinya. WID terbagi dari empat komponen utama, yaitu passion, resilience, determinasi, fokus, Seseorang yang memiliki atau ketigian akan paham mengenai bagaimana cara mengaplikasi, mengaplikasikan passion dalam bekerja, dalam berkarya. Selain itu, akan senantiasa fokus, akan tujuan hidup setelah lulus dengan melakukan aktivitas aktivitas penting. Grit tidak bisa dilepaskan dari pola pikir atau mindset. Seseorang yang percaya dapat mengembangkan kemampuan, potensi dan kepintarannya dalam bekerja, mereka akan lebih tekun dan fokus sehingga bisa disebut memiliki work mindset. Ini dapat ditumbuhkan dengan berpikir dengan terus fokus berlatih hingga mencapai tujuan dalam bekerja. Setelah tercapai. Tetap bertahan meskipun ragu atau dalam keadaan yang sulit. Nah, tetap jadilah individu yang bertumbuh, tangguh, dan terus berpikir optimis agar bisa menjadi pemenang di era COVID-19 ini. Para wisudawan yang saya banggakan, nah, diri yang saya hormati, saat ini pemerintah sedang menghancurkan vaksinasi dengan harapan bisa mempercepat terbentuknya herd immunity pemerintah juga telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PBKM secara lebih ketat demi menekan penyebaran COVID-19 oleh sebab itu partisipasi kita semua dalam mendukung program vaksinasi dan PBKM tersebut adalah hal yang sangat penting kita semua berdoa Semoga kondisi pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga perkuliahan layanan akademik, isuda dan lain sebagainya bisa segera dilakukan melalui tatap muka secara terbatas dan bertahap. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses pada seluruh misugawan yang telah menyelesaikan studi di Universitas Negeri Surabaya. Alamata ter tercinta, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Ingat, perjalanan masih panjang. Saya berharap saudara tidak berhenti berkarya, teruslah melembangkan diri, serta melakukan adaptasi, inovasi, dan berkolaborasi untuk meraih sukses dalam karir. Kesuksesan saudara adalah kesuksesan Indonesia Dengan kompetensi yang saudara dapatkan selama ini, dipadukan dengan disiplin atas kerja dan grit, saya yakin saudara mampu menjadi insan-insan penggerak, orang-orang unggul dan utuh, berdasar yang mampu menjadi pemimpin untuk mewujudkan Indonesia Maju. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua dan seluruh bahasa Indonesia sehingga kita segera dapat keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 untuk meraih kehidupan yang lebih baik untuk Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama kepada yang kami hormati DRA EC Ratih Pujastuti MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wow. Berikut ini akan saya bacakan jumlah wisudawan Yang mengikuti wisuda online pada gelombang 3 Yang merupakan sebagian dari peserta wisuda pada wisuda ke 97-100 sebanyak 7.030 wisudawan Sedangkan peserta wisuda online Belum 3 saat ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan Sejumlah 233 Fakultas Bahasa dan Seni Sejumlah 165 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sejumlah 189 Fakultas Ilmu Sesung sejumlah 97 Fakultas Teknik sejumlah 94 Fakultas Ilmu Olahraga sejumlah 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 257 Pasca Sarjana sejumlah 48 puluh delapan. Total keseluruhan musidawan adalah seribu Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu "Pamer Lucu" aransemen Dr. Andes Yoyo Yermin MPD, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan. <tik> secara virtual kepada wisudawan oleh dekan dan wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Pasar sarjana dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan oleh rektor para wisudawan dimohon mengaktifkan kamera zoom meeting penyerahan ijazah secara virtual kepada wisudawan oleh dekan fakultas dan musik Ketari Anindita Prapdiani reunita Fitria Ningrum. Diana Zulfa, Aditya Hasni Muhammad, Abduita Valentina Putri, Ahmad Baydawi, Nizar Mazumi. Dini Ella Sintia, Inda Faihindari, Ria Rahayu Septika, Reka Ariyanti. Jeffrey Dio Firman Dwi Falinda Besti Pratiwi <San> Krismonlia Ma'ris Rahayu Wisudawan Terbaik Periode 100 IPK 3,85 Leni Ayu Martasari, Fadlirah, <Fadlyroh> <produits> <kineticuvanbody Octoberpetto> <toca> <Sonyaltra sushi> Yulia Fitriani, Husnul <treble samurai> Indah Maria Ulfa. S1 Sastra Indonesia Nanda Misrido Bacaan Surat Keputusan wisudawan Terbaik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Yang kami hormati Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD Disilahkan Wisudawan Terbaik pada Wisuda Online Gelombang Ketiga Tahun 2021 Ada lima orang, masing-masing tercatat pada Wisuda 97, 98, 99, dan 100, yang 102 orang sedangkan 9798 delapan, dan 99 masing-masing satu orang. <tuh> Wisudawan terbaik untuk wisuda ke-97 atas nama Anis Setianeseh SPD dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis S2 Pendidikan Ekonomi IPK 3,72 Pada wisuda ke-98 Wisudawan terbaik diraih oleh Milah Khoirul Mu'azah SPD Dari FMIPA S1 Pendidikan Sain IPK 3,72 3,92 untuk wisuda ke 99 wisudawan terbaik diwakili oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis S1 Pendidikan Ekonomi atas nama Zakia Ul Hati. IPK 3,76 pada wisuda ke-100 wisudawan terbaik dari Pasca Sarjana S2 manajemen ekonomi atas nama Najmi Hak Salim MM IPK 3,5 Delapan puluh sembilan Wisudawan Pada wisuda ke Keseratus Dari Fakultas Bahasa dan Seni S1 Pendidikan Sendara Tasik Atas nama Chris Monlia Maris Rahayu SPD IPK koma delapan puluh lima terima kasih selamat untuk wisudawan terbaik pembacaan catur prastia Universitas negeri Surabaya Diikuti oleh seluruh wisudawan, Catur Prasetya Wisudawan, Universitas Negeri Surabaya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Wisudawan Universitas Negeri Surabaya dengan sadar dan bertanggung jawab, mengiktirakan catur prasetya sebagai berikut. Satu, kami wisubawan Universitas Negeri Surabaya, senantiasa taat dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta bersedia bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kami wisudawan Universitas Negeri Surabaya senantiasa bertindak secara profesional sukat terbuka adaptif dan berwawasan global dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang selaras dengan pembangunan nasional tidak kami Universitas Negeri Surabaya senantiasa bekerja dengan jujur berdisciplin dan bertanggung jawab dengan menghadapkan karakter terpuji 4. Kami di Subawan Universitas Negeri Surabaya Senantiasa mengunjungi nama baik alma mater Universitas Negeri Surabaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, mari doa kami dalam mengamalkan catur prasetya ini. Terahan apresiasi secara virtual kepada wisudawan terbaik oleh Rektor. Itu yang apa yang panjang. Selamat kepada para mahasiswa atas keberhasilan saudara dari sekalian dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Surabaya. Keberhasilan ini bukanlah tanda akhir perjuangan, melainkan langkah awal, tolongan baru saudara di masyarakat nabinya, dan memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Tempaan selama berada di Universitas Negeri Surabaya adalah bekal untuk mengarungi samudera kehidupan, pasang surut ombak menghadang sudah saudara melalui, tetaplah kokoh berdiri, tidak berasa dalam mengumumkan amanah, menjaga martabat diri dan almamater tercinta Universitas Negeri Surabaya. sebagai rasa terima kasih keluarga besar Universitas Negeri Surabaya atas dedikasi yang telah saudara-saudari lakukan selama studi di Universitas Negeri Surabaya kami apresiasi pada Anda sekalian berupa tabungan senilai 5 juta masing-masing untuk saudara-saudara yang tingkat uh, luar biasa ini. Coba saya akan uh, ngobrol wow, sedikit sama salah satu dan salah dua ini wisudawan terbaik. Nah, Mbak Mila ada Mbak Mila, Mbak Mila Khairul, Muazah. Mbak Mila dari LE ya. Oh ya dari L. <laughs> keren keren keren. <laughs> Mbak Mila ada salah satu wisudawan terbaik. Misalnya di Surabaya, nah. apa strateginya untuk berikan informasi pada kita semua, masuk adik-adik saudara yang lagi studi di Universitas Surabaya, sehingga anda mencapai nilai terbaik. Oh. Baik, Profesor, terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang terpenting adalah komitmen dan manajemen waktu. Mungkin saya kan juga aktif di organisasi seperti itu, tapi saya juga ingin tetap nilai akademik saya baik. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah komitmen. Mau kita berorganisasi di manapun atau aktivitas di luar, kita harus tetap mengedepankan nilai akademik juga. Jadi komitmen yang pertama, kemudian kedua, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting agar semua target-target kita terpenuhi. Mungkin seperti itu, Profesor. Nah, keren, komitmennya. Ya, ya, ya. Organisasi hebat, IPK hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Mila, keren. <tuk> <tuk> Jadi manajemen waktu yang harus diutamakan agar prestasi tetap terjaga. Mimpi apa ketika saudara sudah di wisuda, sudah menerima ijazah, apa yang harus anda lakukan dalam mengarungi kehidupan ini? Um, tentunya saya lulus dengan gelar sarjana pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan yang saya impikan adalah memajukan pendidikan di terutama di sumber daya seperti itu. kualitas dari guru-guru dan uh, apa anak didik yang yang akan dicetak nantinya untuk masa depan oh jadi memberikan atau membantu mengedukasi teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensinya mimpinya seperti presiden ya SDM unggul ya, unggul dan utuh wah luar biasa ini <gul> terima kasih Mbak Mila yang kedua ini, Pak Waksatu tugasnya ini. Pak Waksatu? Ya, itu Bobo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan wisudawan-wisudawati yang kami hormati, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu tabi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sulthanik Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan. Segala puji kami haturkan kepadamu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Gofar, ya Tuhan kami ampunilah dosa dan kesalahan kami dosa kedua orang tua kami dosa bapak ibu guru dan dosen kami terimalah amal bakti mereka dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah ya Fattah ya Alim ya Tuhan kami engkaulah zat yang maha menggenggam segala keilmuan Muliakanlah kami dengan ketakwaan, percayalah kami dengan keilmuan, hiasilah kami dengan kelapangan serta perindahlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan dari Universitas Negeri Surabaya. Jadikanlah kami insan yang jujur dalam ucapan dan perbuatan Cerdas dalam pemikiran serta tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan Sehingga kami menjadi generasi yang unggul Berdaya saing dan adaptif di era disrupsi teknologi Ya Allah Ya ya matin, Ya Tuhan kami, Engkaulah Dat yang Maha memberikan keberkahan, berikan kepada kami kemampuan jiwa raga untuk membangun bangsa dan negara. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan agar kami terhindar dari segala kesulitan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar kami terhindar dari kesesatan. Ya Allah. Ya Ghafur, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub'alina ya maulana innaka antas tawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Wafinna anal benar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat. Rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya ditutup Ketua Senat Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Rapat Terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya Dengan acara wisuda online gelombang ketiga Alimatia Sarjana, Magister, dan Doktor Secara resmi kami nyatakan ditutup hmm. secara selesai Senat Universitas Negeri Surabaya meninggalkan ruang upacara hadirin dimohon berdiri Senat Universitas Liga Media, Medialkan ruang upacara Akhirnya atas nama keluarga besar Universitas Negeri Surabaya Kami mengucapkan selamat berbahagia Kepada orang tua wisudawan Kepada para wisudawan kami sel sampaikan selamat dan sukses semoga tercapai segala cita-cita dan selamat berkarya terima kasih salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh